untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Akhirnya sudah di-up kembali, para sahabat vlog terbaru di channel youtube leslar entertainment seru banget nih curhatan para mama muda ke buda lesti yang belum mampir persahabat ya yuk cus silahkan mampir sekarang juga karena kebahagiaan akan kita dapatkan dari channel youtube leslar entertainment melihat tentunya para wanita cantik soleha yang selalu membuat kita pastinya bahagia yuk support terus dukung terus karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya bersahabat ada kabar terbaru juga dari Angga Putra yang mengunggah atau memposting foto bareng Papa Bilar ini momen main sepak bola semalam. Dan tentu bersahabat jadi ya di postingan foto ini kita salvok dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Angga. Ketemu lagi sama kawan lama gua yang satu ini. Ada satu momen yang gua gak bakal lupain. Jadi, waktu itu gua sama Bilar punya program bareng, namanya Extra Ordinary Law, dimana kita berdua nge-host singkat cerita di program ini. Gua sudah menikah dan Bilar belum. Terus, ada satu segmen games dimana permainannya itu harus dipindahin belut, Wow! Ini sih cute banget ya. Akhirnya gua sama Bilar buat gimmick sedikit. Pas syuting gua pakai cincin pernikahan gua dan sebelum games dimulai, gua copot cincin dan gua titip ke Bilar dan gua bilang, "Gini Lar, pegangin nih cincin nikah gua. Siapa tahu lo bisa cepat nyusul sama si Dede." Eh setelah program kita selesai, alhamdulillah dengar kabar mereka berdua resmi menikah dan sudah dikaruniai anak. Ikut senang dan bahagia. Tetap jadi diri lo sendiri ya pak, selalu berkah dalam hidup Oh ya, semalam gue tantang lo untuk tanding tenis meja, gimana berani? Yuk, kita atur waktunya, gue tantang lo tanding tenis meja Wow, ini kalimat Genson luar biasa, cerita singkat dari Angga Karena pertemanan mereka juga luar biasa Mereka punya program Tentunya di extraordinary Love Masya Allah mereka ngehost bareng Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik persahabat ya Dan ditunggu nih tanding tenis mejanya Karena ini bakalan seru persahabat ya Kita doakan mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Amin Di postingan -in ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar dan respon juga yang diberikan dari akun Stipur1102 mengatakan, Masya Allah masih ingat acara itu? Ternyata ada cerita dibaliknya, toh semoga cepat ketemu lagi di atas meja pingpong oh, Wow, insya <tuh> banget ya Kita warga Konol pasti menunggu banget nih permainan pertandingan tenis meja antara Angga Putra dengan Papa Rizky Wilar dan berikutnya, para sahabat, kita dibuat dilema dengan dua acara yang akan tayang hari ini di jam yang sama. Tepatnya di jam 5 sore, kita simak di kabar dari Indosiar Langsung yang mengabarkan soal acara Poles. Kita lihat di kalimat info yang dituliskan. Merhaban ya Ramadan untuk kita semua yang menjalankan balik lagi bersama Poles Kepo Inles di Special Ramadan. Gimana puasanya sahabat Poles? Sudah ada yang batal? Oh iya, Polis episode kali ini akan membahas tentang Ramadan pertama bersama Abang El Yang mana Leslie Kejora sangat berbahagia akan nikmat yang diturunkan Allah SWT Kepada dirinya dan keluarga kecilnya itu Leslie Kejora pun sangat antusias saat menyambut Ramadan tahun ini dengan suami dan anak laki-lakinya itu, apa saja sih yang diceritakan Lesti Kejora kepada sahabat Poles pada episode kali ini? Lalu bagaimana Lesti Kejora menyambut Ramadan ini dengan bahagia bersama dua pria di sampingnya? Saksikan, Poles tayang setiap hari Senin dan Kamis pukul 17.00 barat eksklusif di video.com ini kabar langsung dari Indosiar mengenai acara poles, kepo yang akan tayang hari ini di jam 5 sore. Episode terbaru spesial ada Abang L. Dan tentu berikutnya juga persahabat ya di jam yang sama, jam 5 sore kita akan disuguhkan vitamin lewat channel YouTube Lhasar Entertainment. Yang mana program Ramadan with Leslar akan setiap hari tayang jam 5 sore. Wow, untuk dia ya, di jam yang sama, kita akan diskasih kejutan lewat acara idola kesayangan kita yang pertama, acara poles kepo illesti, dan acara program Ramadan with Leslar. Di jam yang sama, jam 5 sore akan tayang vitamin bahagia. Kita selang-seling aja bersahabat ya. Yuk, yang penting kita support, tonton. Jangan sampai nggak nonton vlog dari idola kesayangan kita. Dapat sih ya? Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya? Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini adalah informasi pada kesempatan kali ini bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bang Menu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.